Set dan jadi, setelah uh, ruang tamu itu, posisinya kayak gini. Ini ruang tengah, terus ini kamar aku. Oke, okay, sorry banget ya, ini berantakan banget karena emang aku habis bikin video. Kalau ini pertama kalinya aku bikin video di rumah setelah sekian lama, terus ini emang kasurnya tuh lagi ditutup kayak gini. Soalnya kalau hujan deras itu tuh ketampon, guys, keterocohan. Jadi daripada ibuku berkali-kali ngangkat kasur, makanya ditutup pakai terpal kayak gini. Terus ini juga sama, belum di plafon kayak gini. Ya, ini kayak gini biar kelihatan estetik dikit set ya. Kayak berantakan banget ya. So messy, you know. Nah, ini. Ini meja rias ala-ala aku. Ya, besok juga mau beli ceritanya, tapi ya nabung dulu lah ya, sembari berjalan. Terus itu barang-barang yang tadinya tuh udah aku di tapi mau dikasih ke orang, tapi mesti ibu kok nggak boleh. Karena barangnya masih bagus-bagus, ya biasalah ibu-ibu. Oke, jadi ini dia lemari aku, ini sebelahnya tuh buku-buku kosong, eh buku-buku kosong ya, buku-buku aku. Terus yang bawah tuh buat... Uh, tempat hadiah-hadiah aku pas aku graduation terus yang atas itu random, wah oh, itu berantakan banget. Aku malu kalau itu udah kebuka dikit aja udah bikin air Udah terus ini juga jendelanya tuh udah kropos-kropos kayak gitu guys. Nih disemutin sama dirayapin. Gak tau besok mau diganti atau mau ditambal. Terus ini dia. Ini udah agak mending guys. Ini, aduh crown aku kelihatan jelek kayak disitu. Ini tadinya tuh ada kasur ibu aku kasur, kasur biasa, kasur kayak ini, kasur masih kasur kapuk gitu loh, terus sama tikar tikar gitu biar kalau ada acara tuh gak minjem tapi ini udah dipindah ini tinggal ininya doang, belum dipindah karena berat, karena buku terus udah, udah gitu aja nah kayak gini jadi penampakannya emang mm, berantakan ya sis Ini dia setelah uh, direnovasi, aku pasang keramik. Dan ini keramiknya itu aku pilih model yang motif kayu kayak gitu. Tapi ternyata di kamar aku malah jadi gelap. Nah, ini udah aku beresin, udah aku bersihin lantainya. Terus atasnya juga udah dipasang plafon. Ini aku renovasinya tuh bertahap ya, enggak dalam satu waktu karena untuk yang plafon itu kayak borongan gitu Terus ada jangka waktu juga Karena uangnya uh, Belum terkumpul Terus ini aku rencananya mau ngechat Karena ya itu tadi bisa dilihat Chatnya udah pada ngopek Terus ada yang kayak rembes gitu Nah itu juga di belakang Di pan, itu tadinya kan lemari Nah pas ngechat sebelumnya tuh karena lemarinya berat, jadi enggak dicat Nah, untuk pengecatannya ini, aku kerjain sendiri. Dan sebelum dicat ini aku, eh, uh, dulu cat-cat yang udah jelek karena mayoritas tuh emang udah jelek, guys. Yang di, di setinggi badan itu emang udah pada jelek. Jadi ini aku, ada yang aku amplas, ada yang aku kelopak pakai pengelopak cat kayak gitu. Dan mohon maaf ini saat aku jadi tukang itu aku gak pakai jilbab karena ya panas banget terus kayak gak kondusif banget untuk menjadi estetik jadi ya udahlah ya mohon dimaklumin ke ketidak konsistenan ini nah setelah udah di amplas udah di yang jelek itu aku dempul setelah di dempul baru dicet itu pun kadang yang tadinya baik-baik aja itu jadi ada yang uh, menggelembung terus pecah coy Kalau kondisinya kayak gitu tuh aku uh, sisiin, apa sih namanya, ya itulah pokoknya dihilangin dulu Terus nunggu kering, terus aku dempul lagi, terus aku cat lagi, makanya prosesnya tuh agak, agak lama Enakan ngecat tembok yang masih polos sih menurut aku Nah di kamar aku itu ukurannya tuh 3,7 3,8 kayak gitu nggak sampai 4 meter 4 meter kurang. Nah jadi kan lumayan yang nggak gede-gede banget sih tapi kayak ya lumayanlah naik turun tangganya sendiri kayak gitu terus mindahin barangnya juga ternyata capek banget dan ini tuh aku ngerjainnya pas bulan puasa. Jadi bisa dibayangkan seperti apa, udah ngadepin catnya tuh aus, bikin aus kayak gitu loh, karena kan debu gitu. Tapi untungnya itu aku pas lagi dapat jadi ya dua harian gitu, Alhamdulillah nggak terlalu menyiksa. Nah terus aku ceritanya itu pengen salah satu dindingnya itu hijau nah ini tuh ijonya sebenarnya tuh nggak ijo hijau kayak gitu guys. ijonya tuh ijo army bagus, tapi karena aku recordnya tuh pakai kamera HP, jadi ijonya kayak gitu. Dan ternyata ngecat uh, berwarna itu lebih susah dari yang polos-polos kayak gitu, karena ini kalau nggak rata tuh kelihatan banget dan aku ngecat ini berulang kali sampai di keesokan harinya pokoknya ini tuh diulang-ulang terus terus ada yang kayak catnya tuh nggak kelihatan tebel gitu kan itu tipsnya di dikeringin dulu terus di bagian yang kayak itu tengah itu sebenarnya tuh satu lapis sama kayak kanan kirinya tapi kayak di tuh kayak berjerawat gitu loh terus jadinya itu tuh menunggu kering di templok lagi gitu nah terus ini di bagian jendela karena budgetnya tidak memadai jadi aku masih pakai jendela yang lama ini yang bolong yang kropos itu udah didempul jadi enggak kropos lagi cuman ya jadinya warnanya ya enggak sebersih kayu kayak gitu Terus ini aku udah selesai ngecatnya. Terus aku uh, lepas plasternya Tapi ya tetap kotor sih soalnya plasternya tuh kurang kurang lebar Tapi kalau di keramik kayak gini tuh uh, mudah dibersihin kok Pakai kain basah kayak gitu Soalnya guys suara aku tuh serak jadi suaranya kayak nggak sampai gini nah <tuh> biasanya kan yang paling satisfying adalah ngelopek si plaster ini ya tapi ternyata kalau Ngelopeknya di atas juga ngerkasa guys ngerkosol gitu loh capek naik turun lagi itu tangan aku aja udah kecipratan cat nah jadinya tuh kayak gini belum rapi tapi kayak udah udah lebaran kalau kalau nggak salah ya jadi kayak harus ditata karena setelah lebaran aku ada acara takutnya kalau ada saudara atau teman masuk kamar, kok berantakan gitu gak enak, jadi ini seadanya dulu untuk makeovernya, nanti untuk uh, ini untuk jadi part satu, nanti ada part 2 dan part 3 sambil jalan sambil nabung semoga akhirnya bisa punya kamar yang estetik yang rapi, yang bagus yang nyaman, yang bersih kayak gitu nah ini aku membersihin um, meja rias ala-ala aku karena aku udah beli nah untuk uh, unboxingnya video unboxingnya nanti aku akan upload setelah video yang ini jadi kalian stay tune terus ya di channel aku saking banyaknya barang aku tuh sebenernya aku bingung guys pertamanya tuh mau nantanya tuh kayak gimana jadi pertama-tama meja itu aku keluarin gua uh, tahu wow, itu mau ditaruh mana pokoknya aku keluarin dulu aku pengen barang aku tuh cuma dikit yang aku butuhin tapi ternyata enggak bisa juga bayar barang aku tuh banyak banget nah ini meja yang tadi ini aku beli semuanya di shopee jadi uh, untuk video unboxingnya nanti setelah ini ya ini sama kursinya juga kok tapi beda toko nah kalau ini kacanya aku beli di toko material nah kan narsis dia ngaca dulu dia oke terus aku tata tata barang barang aku sedemikian rupa sama sekalian aku diklateral diklateral itu ternyata harus legawa banget guys karena barangnya tuh banyak banget jadi harus oke okay, aku cuma butuh ini dan aku harus membuang yang ini jangan penuh-penuh jadi lemari yang kayu itu aku tuh masih jadi satu sama ibu aku nah kalau baju aku tuh digantung terus dimasukin ke situ tuh aku lupa dan akhirnya baju aku tuh nggak kepake kayak gitu loh jadi aku inisiatif buat yang baju aku itu aku taruh situ tapi ternyata gantungannya tuh nggak cukup lemarinya tuh kurang lebar jadi nggak bisa ditutup terus ini aku tata makeup-makeup aku jadi biar kalau aku mau pakai skincare atau makeup itu bisa langsung aja Akriliknya ini juga aku baru beli aku baru punya oke sampai sini dulu aja untuk room makeover uh, kamar aku untuk yang part 1 untuk part 2-nya ditunggu selanjutnya see you, bye-bye